Ini terlihat ada kucing, kemudian ada ayam. Nah, ayam berkejaran di sekitar halaman perkantoran. Nah, mereka ini hidup bebas, makan dari makanan sisa yang dibuang dari kantor, atau ada yang kasihan memberinya makan. Hmm? sehingga dia bisa bertahan hidup di sekitar kantor ini adalah kucing jenis eh, seperti yang terlihat eh, kita cari eh pan Turki nah, salah satu ras kucing yang alami berasal dari Turki